What's up school fans? Welcome back to the Time Out. Be one of his greatest... Anjir, staff si keren banget, nyuruh Sacramento untuk light the beam dan juga bilang ke Sacramento fans Kalau y'all ready for this shit Balik-balik <laughs> nguruh kipadila dan selamatkan di kelas timeout hari ini Timeout gang, we got it guys, we got it The dream matchup man, between LeBron James and staff carry in the next round Woo, this is gonna be so much fun man So, get your popcorn ready guys for this one Dan akhirnya Tebakan gua prediksi gua ada yang bener sebelum playoff, guys. Gila, hoki banget sih. Tapi yang lebih happy jelas adalah Opa Adam Silver. Gue yakin sekarang ini di kantornya atau di rumahnya, dia lagi full senyum, ketawa-tawa. Mungkin ada Temuk juga ketawa-tawa sendiri sambil nyalain cerutu. Karena... Ya of course lah Lakers and Warriors Ini mungkin adalah dua fan fanbase terbesar di dunia untuk NBA But man hari ini sih What an iconic performance dari Steph Curry nggak mau pulang dulu dia guys 50 point in a very tough tough environment lo tau lah eh? ya di golden one center itu seprisik apa lu pasti di tapi tetap dia 20 field goal guys hari ini, that is crazy so respect though untuk Steph Curry, the best PG ever, <laughs> and of course Miami Heat still on the wall today James Butler gak perlu put on the cape man dia gak perlu 40 point dia 25 point aja cukup dan Miami Heat berhasil mengambil game 1 dan mereka kadang home court advantage loh. boleh dibilang mereka seeded number sekarang ini mungkin di NBA playoff, so emang ada sedikit concern. Ada sedikit yang tadi Jimmy roll his ankle, but I think he'll be alright. So itu adalah dua topik utama kita untuk kelas time hari ini. Dan sebelum kita masuk ke kelas time hari ini, of course, gue harus mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu setia untuk nonton time out setiap episodenya. Last episode 27.000 Views guys gila sih 27 ribu views sih amazing udah lama banget gue nggak lihat timeout sebanyak itu yang nonton so I really appreciate to support everybody dan gue emang selalu take my job seriously gue pun hari ini bela belain sih untuk bikin time out tetap walaupun gue di sini ini udah mau telas bentar lagi harus ke airport dan juga ngejar pesawat ke Jakarta tapi harus bikin dulu guys biar kita bisa ngobrolin basket di sini jadi pastikan kalian kasih like guys gue tunggu dulu nih udah kasih like belum udah Wah udah So thank you so much guys Once again for the support Kalau gitu Sekarang kita langsung bisa mulai Untuk kelas timeout hari ini Kita memulai kelas hari ini Dengan membahas Our young superstar Derek Michael uh, Kemarin ini Dia sempat membuat kita semua heboh Karena dia memposting Bahwa dia akan pulang ke Indonesia Dan ada satu foto Dimana dia mendapatkan Wish good luck Untuk mendapatkan medali Nanti ini DC Games Jadi ini auto membuat Semua fans basket Hype banget di Indonesia Dan gue langsung dapat Banyak DM guys Kemarin ini Kok Rocky Apakah Derek Michael akan Bermain DC Games nanti ini Jawabannya Gue sama seperti kalian semua guys Gue clueless guys Gue nggak punya info apa-apa Tentang uh, Keikutan Derek Michael DC Games nanti ini Tapi Gue mau sedikit update kalian aja Tentang Derek Michael uh, Kita tahu dia sedang recovery Dari collapse Lungs uh, Tapi kelihatannya Recovery nya berjalan dengan lancar Karena badannya dia Udah mulai berisi banget sekarang ini Dan gue masih sempet baca juga Tentang collapse Lungs ini Kalau gue baca di Google Itu katanya recovery nya 2-10 minggu Jadi kalau menurut timeline ini Harusnya Derrick Michael sudah bisa bermain basket lagi sekarang ini. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue pribadi, gue nggak akan apa, mengambil resiko untuk memainkan Derek Michael di SEA Games nanti. Karena prioritasnya Derek jelas adalah untuk freshman year-nya dia di Grand Canyon University. This is a big summer untuk Derek Michael. Karena kita tahu kita udah nungguin banget debutnya dia di GCU. Jadi, um, kalau gue pribadi, gue nggak mau... Berharap banyak sih nggak mau berharap banyak-banyak tentang Derek bermain di SEA Games nanti ini uh, Tapi yang pastinya Dia akan mengupgrade squad kita Dan juga pastinya akan menaikkan peluang kita Untuk memenangkan back-to-back -back gold medal nanti ini Emm um, Ya, yeah, kita tahu dia tuh bisa memberikan size, hustle, lalu juga he bucket buckets, itu semua kita udah bisa lihat ya dari performance dia di SEA Games dan juga di FIBA Asia tahun lalu ini. Tapi like I said, I think his focus needs to be on his first year in GCU nanti ini, uh, ataupun juga ini season pertamanya nanti kan di GCU, apalagi di GCU tuh lagi banyak yang transfer bagi banyak-banyak yang transfer, jadi harusnya posisi untuk starting lineup ini akan terbuka for everybody next season. Jadi kalau gue sih sekarang ini mikirnya adalah dia pergi ke Indonesia untuk liburan, mungkin akan ketemu mamanya, mungkin nanti akan lama nggak pulang ke Indonesia, jadi dia pengen visit his hometown dulu, dan mungkin nanti akan diajak sama bapak Jeremy mungkin ke Kamboja untuk mendukung ataupun juga support timnas dan mungkin untuk menaikkan spiritnya Derek Michael lagi nanti ini. Karena kalau main di Sih, games terus, amit-amit ya, knock on wood terus. Tiba-tiba cedera gitu, itu kan gak nabi. Another setback gitu untuk dia memulai karir college-nya lagi nanti. Itu jadi, itu kenapa menurut gue. Lebih baik, lebih baik jangan dulu sih, karena ya kita harus fokusnya ke GCU ya. Apalagi gue juga belum pernah lihat sejak dia recover dari uh, collapse launch ini, gue belum pernah lihat dia main 5-on-5. Jadi kalau lu ceburin langsung ke SEA Games, itu bahaya banget menurut gue. Karena SEA Games, lu tau lah, it's a very high level of basketball, Filipina jago. Vietnam nanti akan mungkin jago, lalu juga kita gak boleh lupa Thailand. Thailand tuh kuat banget, jadi... I don't think his conditioning dan juga his apa ya, kayak fisiknya itu kayak belum siap sih untuk bertanding in a very high level basketball sekarang ini jadi uh, kayaknya sih dia mungkin akan tiga minggu lah tiga minggu mungkin di Jakarta lalu dia akan balik ke Amerika untuk full focus this whole summer. Menurut gue dia akan make the same mistake Karena waktu itu kan dia makanya butuh adjustment lagi Dengan culture Amerika. America Kayaknya kali ini dia akan lebih smart In making his decision Dimana dia akan stay mungkin the whole summer 3 bulan Mungkin juga workout with his assistant coaches Ataupun juga head coach yaitu coach Bryce Drew Untuk individual workout Individual training nantinya Jadi biar dia gak kaget nanti Pas bermain NCAA Divisi 1 Next year Cannot wait, sih, untuk melihat dia akhirnya made his debut, man. Mine, kay, in a real NCAA Division 1 game, sih. That's gonna be hype, man, for everybody. We are still very excited, sih, about delicacy uh, in America. But... Ya gue mungkin aja salah tapi guys, gue nggak selalu bener Aku could be wrong. bisa aja kalau tiba-tiba Emang nanti main di SEA Games sih But you just never know Tapi menurut gue dengan squad yang udah ada uh, Sekarang ini dengan adanya Anthony Bean Lalu ada Lester Prosper I think we are in a good position sih Untuk bisa back to back gold medal Apalagi kita persiapannya oke okay banget Kita main tuh udah ke Australia Dan tim-tim lain tuh persiapannya nggak kayak kita sih Kita yang persiapannya paling mateng Menurut gue kayak Filipina aja tuh baru hari ini masuk ke bubble baru gue untuk timnya hari ini uh, gue lihat ada Justin Brownlee ada Christian Standard Hinger ada Ma Boy Marcio Lasiter lalu siapa lagi ya mungkin Chris Ross Chris Newsom gitu tapi menurut gue agak susah sih untuk bisa build chemistry dalam kayak seminggu doang sih dan gue yakin emang mereka ada pastinya motivasi kayak oh ya yeah, this is the redeem team we gonna beat Indonesia we gonna get that gold medal back tapi menurut gue Tim kita masih lebih kuat sih ya. Tim-tim yang mereka malah upgrade daripada last season uh, ataupun last year. Uh, ya, mungkin yang mungkin paling kuat lawan kita adalah Thailand sih. Thailand tuh komplit sih. Kita akan pertama kali lihat Trey Holder and Tyler Lane main bareng sih. Gue excited banget sih, untuk itu. Oh, shit, sampai goyang mejanya. Um yeah, of course mereka juga masih ada Moses Morgan, Freddy Lish, Alo Jokrawan lalu ada adiknya Moses juga main. So, we cannot sleep on them sih. They are very dangerous, but Like I said, gue tapi masih sangat yakin banget sih dengan squad yang kita punya, kita bisa back to back uh, gold medal nanti ini. Can't wait sih to fly to Cambodia. Oh my god, semoga bisa bikin konten sih di sana. Gua tanggal 11 sih nanti baru berangkat ke Kamboja. Semoga aja aksesnya nggak susah ya karena gua datang sebagai penonton bukan sebagai media gitu. Jadi hopefully it's gonna be easy nanti di sana. So now, let's move on to the NBA. Jamal Murray was kicking ass yesterday. <laughs> Denver Nuggets menang meyakinkan 125 107 atas Phoenix Suns di game 1. Kita nggak boleh sih, sleep on the Nuggets, man Gila, semua pemainnya bener -bener bisa main, man. Bisa kontribusi, man 1 sampai 12. Jeff green aja masih jago juga, anjir. Uh, Phoenix puyeng, nih. Palahnya sakit, nih. Ketemu tim yang tiba-tiba komplit dan juga healthy, ya. Gak kayak Clippers gue. Clippers gue gak ada kewai, nggak ada pijol di bantai abis, lah, sama Phoenix. Tapi... Jemal Murray man, we gotta stop calling him Bubble Murray man, we gotta start calling him Healthy Murray sekarang ini karena Man, he show us kenapa dia a Big time player yesterday, dia 34 poin, 9 asis, dan 5 rebounds, gue juga bingung sama Phoenix Suns, dia sempet kayak sekali itu taruh Henry Schmet, jaga Jemal Murray dia disikat lah sama lah. Gila banget sih. Yang dia fast break itu loh. Dia ngelewatin behind the back si uh, Chris Paul. Lalu finish di depannya KD that, that is tough guys. Uh, Ya yes, series ini kayaknya bakal kelihatan kalau di playoff itu lebih butuh depth sih, nggak bisa lu cuma ngandelin starting line up aja Karena kemarin Suns benchnya menurut gue ke-expose banget sama Nuggets uh, Sedangkan Nuggets, kemarin satu tim, mainnya bagus, like I said, Aaron Gordon main, probably the best playoff game he had uh, Dia kemarin itu uh, 9 dari 13, gue lupa nih berapa, Kayanya 23 poin mainnya si uh, Aaron Gordon Jokish, light 24 points and 19 rebounds, kalau gak di bawah pertamanya dia 14 rebounds uh, Belum lagi MPJ yang plus 29 kemarin ini uh, Ya yeah man, biggest plus minus untuk Nuggets and defensenya Bruce Brown and Christian Brown Gila sih, mereka berdua total 7 steals guys Christian Brown tapi kelas sih, dia jaga KD, jaga D-Book And uh, at the end of the third quarter Itu bener dia gak flinch, gak takut of the moment dan he is a rookie still, gila sih keren sih. Dan gue suka banget di culture di Nuggets ini. Culture di Nuggets tuh kayak dibangun tuh biar pemain-pemainnya itu gak punya ego sama sekali sih. And Nuggets semuanya itu outscore Phoenix Suns 48-21 dari three point and that's basically the ball game. Tiga lebih dari dua. <laughs> Dan Kadeem main 29 point. 14 rebounds, tapi sayangnya KDing main-mainnya sloppy banget. 7 turnover, uh, sedangkan di book, main 28 poin. Dua uh, itu butuh help sih. They need help from somebody else, man, to score the ball. <laughs> Dan gak tau kenapa, abis nonton game kemarin, gue kayak agak yakin nih. Eh. I think this is gonna be a short series. I think Denver gonna win 4-1, maybe. Because Mike Malone is coaching... Man, it's really good, bro. Coaching is ass off sih. Menurut gue sih, uh, Monty kayaknya akan keteteran sih, lawan Mike Malone. Sudah so, itu dari Phoenix Suns melawan uh, Denver Nuggets. Sekarang kita pindah ke, it is hard not to root for Miami Heat, guys. Gila sih. Jimmy Butler ini hanya 25 poin aja tapi tetap Miami Heat pick up another solid 108-101 win at the Garden against the New York Knicks, man. Now the Heat yang punya Uh, home court advantage, dan sekarang CD nomor 8, rasa CD nomor 1 guys, <laughs> tapi terakhir memang ada sedikit concern karena Jimmy Butler rolled his ankle, uh, he stayed in the game though, but you can see that he is in much pain, dia malah latihan tadi 3 point di samping, kalau nggak dapat bola, <laughs> tapi yang aneh ya, yang aneh menurut gue, si Miami Heat itu, itu nggak nge si Jimmy Butler, wah oh, Jimmy Butler satu kaki loh, satu kaki tapi RJ malah mencoba untuk mencari switch kepada Kyle Lowry. That was really weird. Dan Hawks oh, fans ini juga cuma berdiri doang, tapi timnya tetap ngascore terus. Tapi <laughs> nah, menurut gue sih game kedua kayaknya Jimmy Butler, uh, I think he will still play lah ya, walaupun dia kayak cuma 75 atau 70 persen, tapi he will play. Tapi Jimmy ini orang gila sih, dia mainnya itu kan ini gamenya jam 12 siang ya di New York ya jam 12 atau setengah satu siang gitu di jam setengah satu pagi jam satu pagi masih latihan sama Chris Brickley untuk extra shots man this guy is crazy man he's just different mungkin sekarang yang mentalnya kayak Kobe ya Jimmy Butler sih menurut gue sih um, ya yeah, tapi walaupun Jimmy Butler hari ini cuma 25 poin seperti biasa man ceritanya the story for the Miami Heat in the playoff adalah role playersnya mereka kali ini Kyle Lowry. Gila sih, dia step up banget di game kali ini, uh, he took over the game on both ends, tadi terakhir itu, Kalori pun juga hari ini playoff career high, empat block shot guys, dan defensenya hari ini gak ada obat sama sekali, apalagi hustle-nya, he just a true winner, dan terakhir, dia juga yang hit the dagger, from the baseline, tadi nembak di depannya IQ, oh, that was a tough shot though, dan tiba-tiba lari ke posisi ini jadi jago jadi jago banget untuk Miami Heat. Kyle 18 poin, 5 rebound, 6 assist from the bench. Dan selain itu of course, Gabe Vincent juga huge banget hari ini untuk Miami Heat, especially with his shootings. Uh, dia hari ini 5 kali three poin dan juga selesai dengan 20 poin. Satu kali three point itu terjadi saat Miami melakukan kekalahan 9-туран ya untuk menutup game hari ini sih. Uh, defense Heat. Di bawah kedua, gila banget sih. Apalagi untuk interiornya mereka, thanks to BAM Adebayo. Uh Apalagi tadi Jimmy pas jaga Jalen Brunson menurut gue Itu juga menghilangkan ritemnya si Jalen Brunson Tapi eh, back to up, eh, Bam Adebayo Bam solid though 16 points 8 rebounds uh, Gue juga gak boleh lupa sama Kevin Love Tadi di kuarter ketiga yang tiga kali ngenempar Gila main outlet passes That was amazing dong menurut gue He's the go-to of outlet passes menurut gue uh, Tiga kali itu udah kayak mengingatkan mereka kepada Aaron Rodgers kata, Aaron Rodgers sih baru diambil sama New York Jets ya Kayaknya dengan ambil Kevin Love daripada Aaron Rodgers deh. And of course Caleb Martin juga had a big block Tadi terakhir on RJ Barrett So defense Miami Heat Perlu patut banget dikasih kredit tadi Di babak kedua um, Ya yeah, tadi babak kedua itu si sebenarnya si, si um, Sampai gue lupa kan ngomong apa Si turning point tadi seperti gue bilang Jimmy Butler tadi sempat jaga si Jalen Brunson Jalen Brunson pada tadi babak pertama lo jago Tapi babak kedua pasti ganti jaga yang sama Jimmy Itu agak hilang ritmenya Dan The Heat juga daring OB Josh Hart And of course RJ untuk nembak three point dan mereka bertiga nembaknya 5 dari 20 puluh combine for the three point shots. Actually, that strategy work for the next, uh, for the heat hari ini. But RJ still played really well though. RJ hari ini 26 points, 9 rebound dan 7 assist. Jalen Brownson 25 points still, Tapi next game ini pressure akan tinggi untuk Miami. Karena is, eh, untuk Miami, untuk New York, next, gue salah. Ngomong-ngomongnya, untuk New York next, Karena it's a must-win game. Mereka gak mau sih ketinggalan 2-0. Nanti pas pindah ke Miami. Uh, Julius Randle, gue gak tau next game akan main atau tidak. Itu masih questionable. Mitchell Robinson juga sayangnya. Mengalami cedera di pinggang sih, tapi I think he will Play through it sih nanti ini di game kedua. Dan nih, gue nge ngejinx guys, gue nge ngejinx. Malah Shugo kali itu, Shugo kayaknya ngejinx New York nih sebetulnya hari ini. Tapi gue yakin main kalau Warriors will take game 7 in Sacramento and Steph got my back today. Karena Warriors menang 120 100 at the Golden One Center. Wardell Stephen Curry the second is the best point guard ever. Please argue with me. Tapi Malik Monk juga main kayak memberikan motivasi ya. Dia kayak sedikit ngatain kalau Walsh itu tua, dia juga gak belajar kayak di Dylan Brooks ya. Dia tau Dylan Brooks dibantai gara-gara ngomong gitu. Dia ikutan ngomong. kan akhirnya, lihat tuh apa yang dia lakukan sama Steph Curry hari ini. Dan katanya abis game ke-6 juga main, Steph Curry sama Draymond Green gak bisa tidur guys. Jadi pada whatsapp-whatsappan katanya, pagi-pagi jam setengah empat pagi, dan kemarin itu juga ada team meeting. Dan pas team meeting itu katanya si Steph Curry itu berdiri dan ngasih speech. Tapi yang paling penting dia ngomong adalah, trust me, trust me. And hey, they did, because we witnessed greatness again today, gila ya. Ada, kemain Jimmy Butler 56 poin, sekarang kita bisa lihat Steph Curry 50 poin. This playoff first round is wild, probably the craziest one ever, moment gue. Um, tadi setelah di babak pertama sempat miss dua free throw ya. sempat miss dua free throw di ejek-ejek sama fansnya Sacramento. Mati lu, mati lu di babak kedua lo. Gila, man. He wanted this game and he took it, man. And let him cook let him cook kegirasi okay, the cook man the whole sacramento kings in the second half uh Gue bingung sih, masa secret weaponnya Kings adalah Terence Davis sih di game, di game ketujuh gini Ya abis lah di mama ma, ma, ma abis sama si Steph Curry tadi ini Dijaga kayak apa aja, masih bisa nge -point. tadi kalau lo bisa lihat Dia ada satu yang dia scoop layout dari jauh Itu kayak di-tackle gitu So man, I don't know how he hit that shot though Lalu floater depannya sebonis sampai muter-muter Masih gak dapat foul juga loh That's just insane man um, Dia ada 3 point juga ditabrak sama Kigen Murray, no call too So, I don't know what the referees were watching in this game. Gila, Steph to back, body a konteks, man. They need to start giving him respect, man. Give him some call, bro. Gila sih. Then, try terakhir itu, satu timnya Kings dilewatin semua with that nifty dribbling. And finish, di depannya bonus. That was, that level was a thing of beauty, though. Damn. And, yeah. Pablo, after that, he say night night, night night, Golden One Center, and the photographer, apa tuh? Fotonya ada fansnya Warriors yang duduk court side itu, terus night night gila itu momennya pas banget sih itu, timingnya, timingnya harus pas banget sih untuk foto itu sih dan itu fansnya harus minta fotonya sih dan frame di rumahnya sih itu legendary sih atau apapun, kalau bisa tatakan sama Steph Curry, itu lebih keren banget sih menurut gue. Tapi oleh like guys, gue tadi ketawa banget sih pasti Steph Curry bikin gesture untuk light the beam. <laughs> Dan ya, dia pasti kayak kira lah tiap kali kalah itu. Dia harus ngelihat kalau Sacramento itu pada track-track light the beam semua. Dan Steph, 50 points. Uh, still getting 8 rebounds. Second most today. 6 uh, assists and gue happy tears lah. Happy tears lah. put up that legendary performance. Um, yeah, menurut gue he scored in all three levels hari ini. This is why kita harus appreciate Staff Kerry more. Don't take him for granted. Karena gue hari ini dia cuma satu turnover. 50 poin. 3 free throw doang dia. 3 dari 5 free throw-nya. That is crazy bro menurut gua. Dia kayak nung sendirian Offense-nya worst Karena we're like you know. Clay Thompson, 4 dari 19. Wiggins, 5 dari 16. JP, 3 dari 9 hari ini. Jadi, single-handedly mengubur impiannya Kings untuk bisa lolos ke second round. But, of course, Kevin Looney, a.k.a. The Modern Dennis Rodman, ya, yeah, masih came up with another huge performance. Uh, 11 poin dan 21 rebounds, di mana 10-nya adalah offensive rebounds. Ini ketiga kalinya di series ini, dia dapat 20 rebound And how in the hell this man is only getting 8 million dollars? How? Ini abis kalau mereka bisa juara ya Kalau mereka bisa juara nanti ini Mereka harus patungan sih Semua pemain yang worst Apalagi sih Jordan Poole Jordan Poole gaji udah paling gede Itu patungan harus paling gede nanti Untuk kasih worst ke Kevin Looney man Ini orang single handedly bener, bener bisa genong Defensively man Defensively dia yang genong si uh, worst Gila man Dia outplaying bonus Straight up Straight up, <laughs> menurut gue hari ini pun jasanya dia luar biasa, mungkin orang gak banyak yang notice ya, menurut gue dia tuh kasih banyak banget Second chance untuk staff hari ini ngepoin Jadi, itu kenapa seberapa pentingnya si Kevin Looney kalau perlu bikinin statue, bikinin patung, patut banget sih untuk dibikinin sih menurut gue Tapi, man, amazing, amazing series dong untuk Kevin Looney, uh, ini dia menunjukkan kalau dia still one of the best centers In the NBA sekarang ini, sih, artinya harganya dia akan naik banget, sih, naik banget setelah uh, playoff tahun ini. Uh, Warriors tapi harus langsung siap-siap. Mau Lakers, aneh juga, seat number six tapi punya home court advantage. That is just wild, man. Dan kita hoki banget, bisa menonton Steph on LeBron round 5. Ini kelima kalinya mereka akan ketemu, so far Steph Curry itu unggul 3-1 di NBA playoff. So I think LeBron probably have extra motivation, apalagi terakhir Kong Harap itu di sweep ya. di swap si Cavaliers-nya 4-0. So I hope this one gonna go to 7. Gue sebagai fans netral. Netral. Tapi... Gua harapkan akan tujuh game biar seru dan juga biar bisa kita bahas terus di time out. Uh, ya, yeah, untuk Kings, eh, kok untuk Kings? Untuk Lakers, ini lumayan lah. Dia ada break lumayan lama. Sedangkan kalau untuk si Warriors ini, gila dia capek sih. Every other day. Every other day, lain, mereka akan bermain sih. That is crazy. Kita game satu perlu live chat ga nih? Kayak game satu live chat asik sih. Kalau gue bisa, gue akan live chat mungkin untuk Lakers lawan Warriors. Dan ya, yeah, semoga aja timeout akan ramai sih selama satu series ini sih. <laughs> Kalau bisa 30 ribu views, wah itu akan cakep banget sih. Amin. Dan untuk Sacramento Kings, they had an amazing season. Uh, hari ini menurut gue ada beberapa hal yang aneh dilakukan sama Mike Brown. Uh, he went away to his uh, rotation sih. Rotationnya dia hari ini beda banget sama, gue gak tahu apakah dia mencoba untuk menjebak si Warriors atau gimana. Harusnya He just stayed with his own regular rotation aja kenapa dia bisa menang uh, sampai uh, game enam ini um, aneh aja dari gue tapi of course uh, there's no shame about their season, mereka kita tahu mereka berhasil membuat sejarah setelah 16 tahun missing the playoff uh, and they forced the defending champion into seven games menurut gue itu udah menjadi yang amazing banget, hal yang amazing banget apalagi jagoannya mereka di Aaron Fox juga jarinya fractured ya jadi untuk Sacramento Kings fans, congratulations for an amazing season kalian harus bangga banget sih tentang tim kalian, so Itulah timeout hari ini, karena kita akan pindah ke prediction, main salah, gue menyelisan, sanjir. Besok gue coba pilih nugget deh, minus 4,5, nugget itu kan jago at home kan. So let's stick with that tomorrow, so good luck everybody. And play of the day, gue gak usah ngomong apa-apa lah ya. Eh. Staff Curry, man, 50 points, 8 rebounds, 6 assists, a big win against a very tough crowd, and one of the greatest performances ever in the playoff, and that is why he is our player of the day so time out geng, itu dulu untuk time out ya, once again really appreciate everybody for joining me now, harus edit cepet-cepet, editnya 5 menit, 6 menit, ha, harus langsung upload deh kalau bisa deh, harus baru cabut ke airport so once again, thank you guys for watching, really appreciate everybody, have a great Monday everybody and I will see you guys again tomorrow, maybe not, not tomorrow, probably on Wednesday di Jakarta, peace out everybody